Masa ini misalnya kayak toko Toko Tasbem, nggak Tasbem juga Lu caro fakan pabium, ngiritan, macam macem Sirek, malah itu gede Betul Loh galita itu mana-mana Misalnya Tasbem bener, bahannya Tasbem, benangi Sikabem Cino Sikabem non muslim Enggak orang muslim buat tukang ini Jadi sudah orang non muslim tinggul kekafiran Lalu jangan ngapurur Ayo tentang lo ini Banyak yang udah genteng, genteng, masalah <tip> nah, wah Sampai so hard, beti, enak tiru dalan, langsung turun, kok, lah ini transaksi, kasih Tapi sih itu Jadi sekian kepenting